Perasaanku Biar ku cari dunia tempat aku menyendiri Hingga sinaran datang menjemput aku kembali Kiranya menanti teranglah jalan silatnya kasih ku berikan padamu tidak berharga lemah menanti engkau berubah aku tersiksa akan ku together hidup ini tegarku hadapi walau harus kutempuh jalanan berduri Sanggup